Min song Oke kita what you show Welcome back on my watch YouTube channel kali ini masih dengan video review lagi brandnya tetap dari Japan tapi brand yang satu ini adalah sub brand dari brand yang satu itu So apa modelnya langsung aja stay tune Okay. tada, Aruba Oke okay. dari yang sini dulu ya yang mau gue bahas ini adalah Aruba dengan kode SKU AL4197x1 tipe ini nggak cuman dua macam sebetulnya warnanya ada beberapa salah satunya Silver dial dengan insert bezel black yang gue pegang ini. Untuk case dan braceletnya ini keseluruhan terbuat dari stainless steel ya. Nah bedanya kalau misalnya di, untuk di kaca Seiko ini kan biasanya kebanyakan gunain hardlex ya. Tapi kalau di Aruba ini dia masih menggunakan mineral kristal. Nah untuk fiturnya sendiri ini ada day sama date Nah kalau movementnya ini dia ada di automatic Menggunakan movement automatic dengan kaliber Y676 Tapi dia ini belum ada fitur hack and winding uh, Water resistnya sendiri dia ada di 10 bar atau di 100 meter water resistant Modelnya memang diver look tapi dia bukan diver watch ya nah ini yang perlu kalian ketahui karena di sini crownnya juga nggak screw down crown terus bezelnya ini juga bukan rotating bezel dia fixed ya bezelnya ini fixed jadi ini lebih ke arah diver look kalau untuk markernya sendiri ini mirip banget sama Seiko SKX dan rantainya juga mirip banget sama Seiko SKX 007 -009. modelnya jubilee dengan brush di edge sama untuk bagian tengahnya ini polish look widthnya dia ada di 20mm jadi jangan salah pilih strap ya case nya 42mm dan untuk ketebalannya sendiri ada di 12mm kurang lebih jadi nggak begitu tebal Nah, untuk backcase-nya sendiri ini si true backcase. Jadi buat gua jam tangan Aruba ini uh, walaupun diver look sebetulnya lebih cocok untuk digunain daily beater atau casual ya. Model old vintage-nya gini ya dengan khas jubilenya terus modelnya diver look klasik kayaknya lebih cocok memang kalau uh, ini disebutnya modelnya agak-agak vintage ya. Oke. Okay. Nah, ini yang gue pegang adalah yang warna silver dial nah yang ini gue yakin udah banyak penggemarnya nih ini salah satu dengan seri yang sama maksudnya satu family dia ini kode SKU nya di AL4209X1 dan dia memiliki nickname Aruba Tokyo Neon Kenapa dibilang Tokyo Neon? Ini ada keunikan tersendiri sih di warna dialnya. Jadi, dia kayak-kayak agak hologram bunglon gitu ya. Dan disebut Tokyo Neon karena warna markernya ya, warna dot markernya ini. Kalau gue bilang sih, kayaknya lume -nya belum nyala, tapi kayak udah kontras banget gitu loh. Di dalam gelap kayak gini ini, kalian udah lihat kan Ini kayaknya udah nyala banget kan sebetulnya ini belum. Jadi mungkin karena itu ya, disebutnya Tokyo Neon ya. Dan dipaduinnya dengan stainless steel case sama bracelet warna full black, jadi kelihatan lebih kontras. Apalagi di bezelnya ini di bagian 15 menit di atas ini juga warnanya merah, jadi kelihatan ada elegannya Jadi kalau gue bilang tokyo neon ini uh, bagusnya adalah kombinasi antara warna black sama rednya ini benar-benar elegan. Tapi untuk dalamnya ini dengan warna light bluenya. Di markernya itu kelihatan lebih stylish aja sih, dan fun. Mungkin orang dulu kali ini ngomongnya funky, kali ya. Tapi gue bilangnya ini stylish sih. So, buat kalian yang udah suka, atau mungkin kemarin-kemarin udah suka model ini tapi nggak tahu nyebutnya apa. Nah, ini namanya tadi ya, AL419 sama AL4209. Atau mungkin klik di Alba kategori otomatik juga udah hmm, bisa sih kalian nemuin ini Oh iya untuk harga around 1 jutaan kalian udah dapetin Aruba Klasik Diver Look ini So gue ingetin lagi ini Diver Look tapi sebetulnya bukan Diver Watch ya Jadi kalian mesti tahu So ini aku rekomendasiin buat kalian yang uh, Nggak pengen keluarin budget lebih tapi pengen punya jam otomatik Ini bisa jadi opsi yang keren Jadi bukan hanya sekedar karena nggak biasa atau nggak beli yang mahal Terus akhirnya ini nggak Ini jadi opsi yang sangat keren juga buat kalian Oke? Okay? Kalian pasti udah tahu kan kalau mau berburu ini dimana So, happy hunting and happy shopping everyone Oh hai Gimana tadi yang udah gua review Aruba atau Alba ya Aruba, oke keren kan? Ya mungkin sih kita nggak bisa bandingin sama kakaknya ya, nggak bisa bandingin sama generalnya karena gimana gimana ini tetap sub general tapi since ini buatannya mereka juga buatannya si Seiko juga so nggak ada salahnya kok kalau seandainya kalian lagi kepingin budget yang minimal tapi kepingin yang build quality nya udah lumayan oke okay. terus movementnya automatic biasanya kalau harga-harga segitu kan jarang ya di automatic ya harga-harga segitu kan rata-rata kalian dapatnya quartz nah tapi ini udah udah automatic dan movementnya juga in-house dari mereka So gue rasa nggak ada salahnya sih buat koleksi uh, Aruba ini ya Untuk diameternya juga masih tergolong pas ya walaupun agak gede 42mm tapi oke okay. Terus abis itu uh, rantainya juga buat kalian yang suka klasik atau yang suka jubilee ini juga keren Terus warnanya juga udah banyak terus buat kalian terutama yang ini yang suka sering nanyain Tokyo Neon Tokyo Neon nah ini lagi ada di tangan gua berarti artinya masih ready stock ya jadi buruan karena ini populasinya juga sebetulnya jarang sih gua kadang jarang-jarang soalnya ngeliat Tokyo Neon ini belum tentu sebulan sekali ngeliat ginian so buat kalian yang mau berburu udah tahu kan mesti kemana kaburnya ke website kita atau di aplikasi kita di jamtangan.com Jangan lupa cek promonya, siapa tahu bisa mendukung belanja kalian terus. Oh iya, yeah, buat yang baru nonton channel ini, yang tahu channel ini jangan lupa subscribe langsung aja biar nggak lupa, atau mungkin nggak ketinggalan info-info uh, terkini dari kita yang udah jadi subscriber. Jangan lupa nyalain loncengnya, kalian pasti tahu kan? Biasanya di channel ini kita selalu ada apa, surprise surprise misalkan. Oke, okay. buat kalian yang mau berburu ini, happy hunting ya. And then, I think that's all. Buat kalian yang punya pertanyaan atau yang punya saran next gua mau bahas apa, mungkin bisa tulis di kolom komen aja. Hmm, nanti akan kita cek bareng tim, let's see mana yang memungkinkan. Mungkin kita akan considerin buat bahas di channel ini juga. oke. Okay. I think sekian dulu untuk video kali ini and see you on the next video see you on the next review jane bojok nih